Mas ini kalau bahan nih ya kelihatan sih bagus lumayan tuh Lemes ya Beda dengan bahan yang saya pakai nih Bahan baju yang saya pakai beda nih Teksturnya beda ya Nih beda kan Nih perbedaan Ini memang barang jelek Tuh Barang jelek punya saya Nih yang saya pakai nih Kasar dia kasar kalau ini halus nih, halus banget Serius Nih, halus banget Nih Dari dari ininya pandangannya udah kelihatan tuh Tuh Tuh ya Tuh, pokoknya lemes Lemes banget nih, lemes banget Tuh Nah, kalau ini beda nih Kasar nih ya Tuh ya. Perbedaan barangnya ini udah Kelihatan banget Tuh ya kalau sablonnya juga beda nih mas tuh sablonnya tuh ya sablonnya tuh ini ukuran